Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udzubillah min sururi anfusina Wa min sayiati amalina Wa Amma Faya hadirun hadirun. Usikum manapsi fa hadirin hadirat bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bertemu di masjid ini dalam keadaan segar bugar sehat walafiat. Mudah-mudahan segala pemberian Allah yang diberikan pada kita ini lalu kita memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah menjadi sarana bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kajian kita Bapak-Ibu sekalian di surat 6 ayat 25 dan ayat 26. Ini Allah menceritakan tentang orang yang dulu ketika Rasulullah Diutus oleh Allah sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, tapi dibarengi dengan orang-orang yang tidak ingin mematahkan dakwah Rasul ketika Rasulullah mengajak umat untuk kembali kepada menyembah Allah. Karena kepercayaan mereka itu sudah melenceng, begitulah keadaan waktu itu. Karena Allah sendiri jika mengutus seorang Rasul itu tidak mulus begitu saja, Bapak-Ibu -Bapak. sekalian, tidak mulus. Setiap kita, setiap Rasul Itu akan diberi oleh Allah Yang namanya musuh Pertahus musuh Musuh itu orang yang menghalangi Orang berbuat baik Sebagaimana di dalam Quran surat 6 ini Surat Al-An'am Ayat 112 Allah menyatakan ya Wagadani kajal nali in jinni walau sa wa Dan kami jadikan Nah, setiap nabi itu diberi oleh Allah musuh. ketika dakwah itu loh, pak bu, ngajak umat untuk baik, berarti setiap kita juga akan diberi musuh oleh Allah. Nah musuh itu ialah terdiri dari terus ya ayat niki. Yaitu setan-setan dari jenis manusia Nah Oh setan dari jenis manusia Musuh itu Ada setan dari jenis jin Sing jenis jin gak ketok Sing jenis manusia ketok Memusuhi Rasulullah Lah mereka itu bersatu Bersatu Ya apa mengalahkan orang, mengalahkan Rasul dan mengalahkan orang-orang yang berdakwah itu Mereka bersatu Bagaimana cara bersatunya? Di ayat ini dijelaskan Sebagian mereka mengisikan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan perkataan yang tidak-tidak untuk -tidak hidup Nah itu mereka berunding, ya apa caranya menghancurkan atau memusuhi itu jalannya bisa tercapai Satu sama lain membisikkan, katanya itu rapat bapak. Satu sama lain membisikan itu rapat namanya Rapat, ya apa caranya dia bisa menghalangi dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang bisa diterima di dalam forum rapat nih ya bisa nggak mereka berbuat dengan rapat itu lalu membuat satu keputusan lalu bisa mengalahkan kepada Nabi dan Rasulnya, bisa nggak? bisa terjadi kalau kita menginginkan satu masyarakat itu baik kemudian kita diberi musuh oleh Allah musuh-musuh yang akan apa menumbangkan dakwah kita untuk mengajak orang kalau mereka itu mengatur dengan baik kita tidak mengatur dengan baik itu bisa dikalahkan Bapak yeah, bisa dikalahkan barang hak yeah, barang hak tidak disusun tidak diformat format itu dapat dikalahkan dengan batil yang diformat yang disusun, yang di planning kertas? barang uangnya bener pelakunya bener tapi tidak di-planning tidak direncanakan itu yang libu bisa dikalahkan, batil tapi yang di-planning batil yang disusun namun Allah menyatakan begini Hai jika Allah mengendaki, mengendaki. Allah mengendaki bisa yes. mereka kita mengerjakannya tidak akan mengerjakan kalau Allah mengendaki tidak akan mengerjakannya maka Rasulullah dan kita diharapkan dari ayat ini di akhir ayat fadharhum wama yaftarun maka tinggalkan tempat mereka dan apa yang mereka akan tinggalkan masuk direken Ada musuh, tapi ojo direken karena itu Bapak Ibu sekalian di ayat ini di surat 6 ayat 25 ini Allah menyatakan. ini. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnata ayyaf qahu wa fi adanihim waqra. Nih. Dan di antara mereka ada yang mendengar Ya Rasul, Quran ini saya berikan kepadamu. Mereka kan musuh pada kamu, tapi mereka melihat Quran itu menakjubkan. Kepengin keruwon, kepengin keruwon orang baca Quran si gokwojo itu. Padahal terus Allah. Walaupun mereka itu mendengarkan, terus ya Allahnya, padahal kami telah oh. melaknat tutupan di atas hati mereka. No, padahal hati mereka itu dikit tutup plek ditutup, hati itu gula ditutup pak bu, nggak terbuka, dimasuki opo, oh, kayak jam lebu namanya aja tertutup rumah itu ditutup ya kayak mlebu barang yang di luar itu nggak bisa masuk hati mereka sih yang mereka itu benci dengan Islam itu hati ini ditutup padahal dia itu kepingin gerungokno walaupun gerungokno hati ini lebih kadun, ditutup oleh Allah sehingga walaupun mereka itu mendengarkan terus ya ayatnya sehingga mereka tidak memahaminya Tidak ya, bisa memahami Bapak. Padahal Al-Quran itu dapat difahami oleh mereka sebetulnya Membahasai bahasa bahasa mereka Bapak. Rasulullah ditugaskan ini kan di Arab Musuhnya ya udah di Arab Orangnya berbahasa Arab Al-Quran juga berbahasa Arab cuma beda dengan bahasa yang mereka gunakan. Al-Qur'an itu bahasanya bahasa yang tinggi Bapak Ibu sekalian, di atas syair yang dibuat oleh mereka. Sehingga takjub. Dia mereka tidak bisa memahami. Mereka juga terasi Allah satu tidak dapat memahami. Yang kedua, dan kami takaksubat di telinganya. adanihim disumbat, bukan gak kerungu, wangi kerungu, tapi disumbat oleh Allah karena kebencian tadi. Kalau di surat 61 satu, ada kalimatnya dan surat 61 Surat As-Sof Itu ada kalimatnya A'udzubillahimina syaitanirrojim bi'afwahihim Wallahu walau karihal okay. kafirun Ayat 8 mereka ini tidak memadamkan cahaya Allah oh. dengan bulu ucapan-ucapan mereka. Baik, baik, baik. Mereka ini tidak memadamkan cahaya Allah dengan bulu ucapan-ucapan mereka. Oh. Cara mereka ini tuh memadamkan nur Allah, cahaya Allah yang ke bumi ini, ke dunia ini itu dengan berbagai macam cara termasuk dengan mulutnya dengan ucapannya ingin memadamkan benar gaung Islamnya itu enggak ada dengan kalimat-kalimat yang mencaci maki yang mencemooh ya dengan kalimat-kalimat yang merendahkan Islam, dengan mulutnya itu. Namun terus ya Allah ya, Tuhan. di ayat ini. Ya, Allah tetap cahaya, ya? cahayanya. terus jalan Islam itu berkembang terus. Le wong sing manut Islam dipateni. Jangan bermimpi Islam mati. Islam tidak akan mati. Wong sing melo Islam dipateni bisa terjadi. Tentang. Tapi Islam tidak akan mati. Cahayanya disempurnakan oleh Allah. Terus bergerak Islam itu semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tersebar. kira-kira lek -kira, Islam itu berkembang ono wong kafir, wong mukmin, wong munafik seneng enggak? Ndak. Enggak seneng, Pak Bu. Makane ujunge ayat ngeten. Walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir benci. benci. Benci ayo apa Islam tetap berkembang. Maka di ayat ini satu ya Hatinya ditutup oleh Allah mu, apa Telinganya Disumpeti Telinganya disumpeti Ini siapa ya kira-kira Menurut Ayat Niki Bapak Ibu sekalian Menurut ayat Niki Kalau hati mereka itu Ditutup Telinganya disumbat, itu kira-kira oleh -kira like di apa diseru kuno bisa masuk gak ke telinganya diseru diseru diajak bisa nggak? Untuk jagat soalnya apa? Tertutup, tapi kerungu Hai Karena itu banyak ayat termasuk salah satu diantaranya di Quran surat Al-Baqarah ayat 171 Allah menyatakan ini Wa masalul kafaru ladhiyan iku illa du'a yum fahum Surat 2 ayat 171 Oke. Monggo, perumpamaan orang-orang yang menyembuh para kafir. Allah menyatakan, "Wong kafir iku lek diseru, diajak." Wong kafir kan benci dengan Islam. Tadi loh Islam jaya walau karihal kafirun. Walaupun orang-orang kafir benci, tetap jaya. Nur Allah tetap berjalan baik kiamat. Wong kafir nih, gue diseru, diajak untuk berbuat baik, itu diumpamakan kali Allah Nya Adalah seperti pengembala yang mengambil memanggil nantang yang tidak mengenal. Nah, penggembala, geng kertas, penggembala kambing di jalan Untuk kambing, untuk kono untuk mangan jagungi apa tonggone makan. Tumbuhan sawah di sawah tangganya, terus diura urak bebek, kemudian diseru kali sing. Yang apa itu? Yang punya kambing itu. Yang punya ternak. Hei kambing, kambing, jangan makan tanaman orang lain. Hei kambing, kambingnya denger gak? Kambingnya denger gak? Denger kambing, tapi gak ngerti kambingnya. Kalau itu tidak boleh di makan, suruh makan yang lain, sing punya kambing, yang punya kambing, itu mengharapkan ojok oh, makan tanaman yang Tapi kambing gak ngerti makna leng ini dok, karena ada suara. Orang kafir itu seperti itu, Pak kalau diseru. Kerungu kerumuh. Tapi di sini ditutup. Ngatakan? Hanya menurut ayat niki selain panggilan dan semuanya saja. seruan tok, panggilan tok yang ditoleng itu Dipanggil yang noleng ngono tidak meresap ke dalam jiwa. Beda dengan orang yang beriman, Bapak bisa. Orang yang beriman itu kalau dipanggil, kalau diajak untuk baik, dia akan dengarkan, kemudian diresapi, terus isinya dilaksanakan dalam kehidupan. Itu bedanya, sehingga benar-benar apa yang disampaikan itu apa. Oh pelajaran begini Oh kalau begitu saya akan melakukan seperti itu Karena nanti akan terjadi seperti ini Jika tidak melakukan Itu sifatnya orang yang beriman Karena hatinya dibuka Telinganya dibuka Tetapi kalau orang kafir tidak Telinganya sudah ditutup Hatinya ditutup Walaupun dia kepingin mendengarkan bacaan Quran yang menakjubkan tadi tidak akan bisa masuk kepada jiwanya walaupun bahasanya sudah difahami dia sudah dengar tapi pendengarannya tidak bisa memilahkan ini baik dan ini buruk, tidak bisa bagaikan pengembala memanggil yang digembala Binatang yang digembala, mereka binatang itu hanya apa melihat saja menoleh saja, tetapi mereka tidak memahami. Begitu itu disebut oleh Allah di ayat ini mereka tuli, tuli. Okay. Wah kayak dulu ini, ini. Ini berarti ano, apa? Ekonya dihidupkan, dimatikan aja ekonya, biar gak mantul-mantul. Yeah, -mantul. ekonya di apa itu? Di amplinya itu loh, dimatikan aja. Bapak Ibu sekalian, dua kuping punya telinga. Tapi telinga ini tuli, bukan tidak dengar. Bukan tidak dengar, dengar Bapak-Ibu sekalian. Tapi tuli. Kenapa kok dikatakan tuli? Karena pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Untuk diresapi. Pendengaran itu hanya dipakai mendengar dalam kehidupan. Tetapi pendengaran itu tidak dipakai untuk kebaikan. Ini diharani kali Allah. Tuli. Sumun. Lalu bukmun. Disebut oleh Allah. Bisu. Bukan berarti wangi gak bisa ngomong. Bisa ngomong. Tapi bisu. Kenapa mulutnya tidak dipakai untuk berbuat baik Tidak dipakai untuk ngomong yang baik Tidak dipakai untuk istighfar kepada Allah yang baik Tidak dipakai untuk menyebut asma Allah Dua mulut tapi bisu Umyun Dikatakan oleh Allah Buta Ngek umyun buta buta itu ber bukan berarti matanya enggak dapat melihat mata bisa melihat tetapi dia buta karena mata tidak dipakai untuk membedakan ini yang baik dan ini yang buruk ini ini aturan Allah ini bukan aturan Allah itu enggak dipakai seperti itu karena itu disebut tiga kali Allah sumum Bukmun, omium. sumum, sumum napa? Tuli. Bukmun, bisu. Umyun buta. Tuli, bisu, buta. Bisa faham nggak terhadap sesuatu yang yang diseru kepadanya? Nggak bisa. Karena itu fahumlah yakilun. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Tidak mengerti. Bapak. Begitu sifatnya orang kafir. Karena itu orang kafir itu disebutkan oleh Allah. Niki salah satu diantaranya. Orang-orang ya, yang kafir itu Kalau di surat Surat apa? Al-Anfal Surat delapan ya. ya Di ayat dua-dua itu ada kalimatnya Innasarot tawa tallahi sumum bukmul ladzina la 8 ayat 22 monggo sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya binatang teman ya sesungguhnya binatang atau makhluk ya yang seburuk-buruknya terus pada sisi Allah ya orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apa. Oh. Wong peka, Wong tuli, binatang mbak Bu ini binatang atau makhluk disebut binatang atau makhluk gurine orang yang peka. Berarti leonok Wong peka, bodoh karo? binatang menurut ayat ini maka ketika orang itu diseru untuk berbuat baik sulit, niku disebutkan di ayat tadi binatang ialah orang yang peka Nih ya kemudian bapak ibu sekalian di surat 25 eh, surat 6 ayat 25 tadi itu mengatakan ditutup atas hati mereka kemudian ditutup telinga mereka sehingga tidak bisa memahami Menurut tafsirnya Ibnu Qasir sebutkan Mereka berdatangan untuk mendengarkan bacaanmu ya Rasul Tetapi hal itu tidak ada manfaatnya Sedikit pun ada manfaatnya bagi mereka Walaupun mendengarkan bacaan kamu membaca Al-Quran Mereka tidak dapat memahami dan Allah meletakkan sumbatan masalahnya di mana sumbatan di telinga sehingga mereka juga tidak dapat mendengarkan tidak bermanfaat bagi mereka walaupun mendengar bacaanmu Hai nah Bapak Ibu saudara sekalian lalu di ayat ini kan disebutkan ini, wa iya raukula ayatin layuk biha dan jikapun mereka itu melihat segala suatu tanda kebenaran yang dibaca Rasul itu menakjubkan terus tahu tanda kebenaran bahwa Rasul itu benar okay, Rasul itu benar layuk minubiha mereka tetap tidak mau beriman Walaupun roh oleh like Rasulullah itu benar Siti wa itu benar Tapi mereka tidak tidak akan beriman Apa maksudnya di sini? Walaupun mereka melihat, telah melihat ayat-ayat Allah Yang telah dibacakan oleh Rasulullah Untuk disampaikan kepada mereka Sebagai hujah Sebagai dalil yang jelas dan bukti-bukti yang nyata, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Kenapa? Karena telinganya sudah ditutup. Hatinya, eh telinganya sudah disumbat, hatinya telah ditutup. Mereka sama sekali tidak akan mempunyai pemahaman. Mereka juga tidak akan mempunyai kesadaran. Sebagaimana Allah berfirman di surat 8, ayat 23, yang ini senada Walau alimallahu fihim la la'asma'ahum Zaman terjemahkan Kalau hanya Allah mengetahui kebaikan, ada pada mereka. Umpu-mpu, oke, okay. umpu-mpu Untuk mereka itu ada kebaikan mereka mereka buatinnya api, bu usah kebaikan lah ada niatan baik enggak? <tik> Unpomor Allah, Allah tahu artinya di di dirinya itu kalau ada kebaikan Allah tahu terus ya Allah kan? Tentulah Allah menjadikan mereka dapat minyak. Iya <tik> yeah, sakit kerungokno, jadi telinganya dibuka mana? Mana? Tapi rupanya di di mereka itu tidak ada kebaikan, makanya ditutup, disumbat, hatinya ditutup karena nggak ada kebaikan di situ. Kalau ada kebaikan, Allah kan maha tahu Kalau nggak ada kebaikan, dibuka, tutup hati dibuka, sumbatan telinganya juga dibuka. Nah, rupanya nggak ada kebaikan sama sekali, sehingga wala sehingga walaupun Quran itu sudah didengarkan bacaannya dari Rasulullah Tetap mereka tidak akan beriman Nah Bapak Ibu sekalian Siapa sih mereka Dulu Rasulullah itu Ketika Islam masih lemah Pernah berdoa Berdoa kepada Or Allah untuk orang yang kuat pikirannya, ya, yang baik pikirannya, itu yang sejajar dengan Rasulullah di masa itu. Onok no, luruh. Sing siji jenenge Umar bin Khattab, sing no jenenge Umar bin Hisam. Rasulullah berdoa. Nah, Umar bin Hisam itu, itu artinya dia itu Abu Jahal. Abu Jahal itu pinter. Sehingga Rasulullah berdoa harapannya agar Abu Jahal masuk Islam. Karena cerdas. Dan Abu Jahal itu sangat berpengaruh di masyarakat di masa itu. Rasulullah sangat berharap Abu Jahal masuk Islam oleh Abu Jahal masuk Islam menguati Islam Kemudian Rasulullah berdoa Yang kedua Untuk Umar Umar itu ya cerdas Pengaruhnya besar di masyarakat di waktu itu Umar Jawahara Memusuhi Islam juga olor ini memusuhi Islam Abu Jahal yang memusuhi Islam Umar yang memusuhi Islam Maksudlah doa Allahumma aizil islam Bi'ahad dirojulah ini Ya Allah kuatkanlah islam itu Dengan salah satu dua orang Ima Abu Jahal ibnu Hizam Wa imma Umar Ibnul Khotab Kuatkanlah islam ini ya Allah Di antara dua orang itu Abu Jahal bin Hisam atau Umar bin Khattab. doa Rasulullah. Sing diterima ketoke Umar bin Khattab. Yang mewujudkan Islam. Dan kedua-duanya ini mengusui Islam. Bahkan Latar belakang Umar masuk Islam itu kan Umar mencari Muhammad, ketemu Kancane, nanti Mar cari Muhammad cakep, akan saya pegal kepalanya, dia mencaci-maki tuan-tuan kita, dah konconin gue jenengin Nuaim, lalu Umar enggak salah enggak salah tak kamu ini lo adikmu sendiri mar mengikuti Muhammad kalau kamu mencari Muhammad enggak salah jalan kamu ini Hai salah sasaran Hai bahasa gulawang akhirnya betul adikmu ilmu itu Muhammad kalau kamu mencari Muhammad jadi salah Sasaran, makanya Umar mencari adiknya di, di rumahnya. E, ternyata di sana ada salah seorang yang ditugaskan oleh Rasulullah, jenengi hafab, mengajarkan Islam kepada keluarganya. Adiknya Umar, jenengi Fatimah, dan pas di sana diajarkan tentang ceritanya surat Toha Nabi Musa. Lihat surat 20 itu kan diwocok Tohama anzalna alai kal Quran alai tasco illa tadkirat alimagiyasa tangzi lamimman kholaqol ardhwasamawatir ula dan seterusnya. Nah itu dipergoki oleh Umar setelah Umar tahu adiknya diajar Bapak. dipukul oleh Umar bahasa-bahasa saya ya Fatimah apa kamu ikut Muhammad Fatimah dengan tenang menjawab kalau kalau Muhammad itu benar Bagaimana menurut pendapatmu Namanya Umar gak sedang karo Muhammad. Sedangkan adiknya Yudhim Muhammad. Dipukul adiknya. Jatuh. Bapak. Tapi setelah jatuh, kasihan kan terhadap adiknya. Wadi-adiknya sendiri. Dipukul dalam keadaan jatuh itu kasihan. Akhirnya apa yang dibawa itu ditanyakan. Oh bosnya kok karena Khabbab itu suruh masuk ke dalam rumah. Nanti khawatir dibunuh oleh Umar. Jadi dihadepi oleh adiknya. Kata kata suaminya adiknya tadi. Umar kamu najis. Karena kamu masih kafir. Kalau kamu kepingin tahu ini, mandi dulu. Wong muring-muring lho Pak, Bu, dikongon mandi, budal mandi. Ya Umar. lewati Dewi dhewe orang muring-muring dijuguki kopi ngono gak? kira-kira. Noh. Diminum enggak? Muring-muringe disugui. Ini uang muring-muring disuruh mandi, budal mandi. Berangkat toh. Itu sa jalannya satu hidayah. Setelah mandi dia laporan, wis. Saya sudah mandi, diberikan Bang. Tulisan itu sudah diberikan. Ya. nah lah Umar karena orang Arab tulisan Al-Quran itu juga Arab, gak usah belajar Umar. Mocone lancar pak bu masih gak tahu ngaji. No, awd w kan biar nyali pak tak sajim nganten no. Saiki Umar gak langsung dibaca dibaca toha ma'angzalna alaikal qur'an alitas ko'ilat adikirota lima yaksa sampai pada ayat ke-14 Hai okay. dibaca oleh Umar di ayat 14 itu pun ingetan Hai inna ni anallah la ilaha illa ana fa'budni wakimi sholatali zikri Sama terjemahkan sesungguhnya aku ini adalah Allah Nah, ter tersentak hatinya Umar. Gak mungkin ini buatan Muhammad. Muhammad mengatakan Allah. Gak mungkin. Lalu? Maka subhala aku dan kirimkan sholat untuk mengingat aku. Gak mungkin Muhammad mengatakan Sembahlah aku. Aku rocih aneh Muhammad. Bahasa kuloh. Tapi betul betul buatannya buta ngotot. No Umar tahu kan cilik ada Rasulullah, gedeni mepodoh, cuma lebih tua Rasulullah sedikit daripada Umar. Berarti kan sak generasi mohon. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu di ayat 15 dibaca, Inna saat taat yatun akaduufiha li tujuzakulunafsim bimata'as an. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahsiakan waktunya. Agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Yeah. Di sini gak mungkin Muhammad akan mengetahui hari kiamat, kemudian merahsiakan waktunya. Ini pasti dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya Umar mencari Rasulullah masuk Islam. Nah mulai dari umar itu Bapak-Ibu sekalian Ketika dakwah Rasulullah Dalam keadaan pengikutnya masih sedikit Takut Lek dakwah itu, Pak Bu Lek ngajiku ya dari rumah ke rumah Ini jenengi sir Kenapa? Sir Dengan siri, dengan tersembunyi Akhirnya ketika Umar mengikuti kajian Rasulullah, Umar mengusulkan, Ya Rasul, alasna alal Ya Rasul, apakah kita ini tidak berjalan-jalan yang benar, hidup atau mati? Bala ya Umar, betul Umar. wa ana alal kamu dengan saya itu adalah di jalan yang benar wahai Umar hidup atau mati akhirnya Umar memasukkan idihnya apa kalau begitu ya Rasul kalau demikian ya Rasul Tifa kenapa engkau menyampaikan Islam secara tersembunyi demi hak engkau diutus oleh Allah sungguh kamu harus keluar ya Rasul untuk menyampaikan Islam ini dengan terang-terangan kalau ada orang mengganggu aku yang menghadapinya baik Umar begitu masuk Islam begitu doa Rasulullah diterima akhirnya Islam berjalan dengan baik nah sekarang ceritanya yang yang apa ini satu Umar bin Hisam Umar bin Hisam itu pamani Rasulullah Bapak Ibu diam-diam menyimak Al-Quran itu ono-wong telu siji jenenge Abu Jahal tadi nomor loro jenenge Abu Sofyan nomor telu jenenge Al-Ahnas Tiga orang ini Bapak Ibu Jal, pada awalnya turun Al-Quran mereka itu merasakan sebuah keajaiban untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang selalu merasa ingin mendengarkannya. Ini pernah terjadi di masa itu ada tiga orang ini, Abu Jahal, Sofyan terus Al-Ahnas. Ini tokoh-tokoh Kures yang memiliki apa perasaan yang sangat tinggi orang yang di, dikedepankan oleh suku Kures. Nah diam-diam orang tiga ini, Pak Bu, secara terpisah, okay, secara terpisah itu menyelinap orang tiga ini menyelinap kemana? ke rumahnya Rasulullah, gak semayanan. Tapi Abu Sofyan itu, kepingin guru waknoyon, ya. nopojuan nomakono. Si ngabu jaliyo kepingin guru wakno, tapi gak, gak anu, gak semayan, nopo pinggir kono. Terus yang satu alaknas, yo gak semayan, tidur gue mang hari malam itu di sebelah sana jadi rumahnya Rasulullah itu di Kepung orang tiga itu kepingin rungokno bacaannya Quran ini sangat menakjubkan itu wong telugu kepingin rungokno Bapak Ibu sekalian beberapa saat menjelang subuh berarti campirong kira-kira campirong tak duri subuh ya bengi Pak Bu. Rasulullah itu kalau sholat malam, setelah sholat malam kan ada perintah itu Warotilil qur'ana tartila Kalau sudah sholat malam itu Warotilil qur'ana tartila Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil Tartil ini, pelan-pelan Jelas hurufnya Jadi maca Qur'an itu ke susu-susu Nupa nih kok tak darusan kok susu-susu sampai keciklo cikluk gak karu-karuan. Baca Quran nih gak usah banter-banter, gaya apa banter-banter. Terus untuk apa? Oh, dibutuhkan makrotnya Quran itu ya. Nomor dua jelas, nih gue jenis tartil Wong telun nih gue pada guru dong. Mereka pernah pulang pada waktu yang bersamaan juga. Dan memergoi satu sama lain di tengah jalan. Loh, kok itu kondi? Loh, kok itu kondi? Loh, kok Wong teluniku, kan benci karo Rasulullah. Tapi kok podot? Teko nangomai Rasulullah. Terus pulangnya kok ya bareng. Kepeduk. <laughs> akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Setelah satu sama lain menyalahkan, akhirnya buat kesepakatan. Udah di kandang orang lo ya. Kamu jangan bilang sama dia. Kamu jangan bilang. Oke? Okay, siap berjanji ya? Ya. Tidak menghabarkan kepada orang lain kalau pernah mendengarkan Al-Qur'an dibaca oleh Rasulullah. Ketiganya itu berjanji. Dengan tujuannya apa? Tujuannya supaya Muhammad si orang bodohiku itu rating beritanya supaya tidak menjadi baik kamu jangan berbicara kepada orang lain jangan disampaikan kepada orang lain kalau ada bacaan yang dibaca Muhammad itu seperti ini nanti Muhammad semakin kuat apa? tanggapan orang semakin dipercaya itu janji salah satu diantara orang tiga tadi oke pada mulai Dewi Dewi Bapak-Ibu sekalian di malam yang lain Hai saat malam kembali tiba di malam yang lain mereka merasa diseret kakinya ini untuk kepingin mendengarkan bacaan Rasulullah Ketika tiga orang itu. Sing benci ini. Rasanya diseret dengan kakinya. Kepingin mendengarkan. Modelnya kayak rumah. Tidak ada semayanan. Tidak ada semayanan. Melakukan hal yang sama. Seperti yang pertemuan pertama itu. Nah menjelang subuh. Mereka kembali. Memergoki lagi. Karena rumahnya mulai jam si mungkin. ya. Rumah menjelang subuh, mungkin, podo mulai, mulai Gue yoga mang mendengarkan di sudut-sudut rumah Rasulullah. Kejadian tersebut berlangsung tiga malam berturut-turut. Namun hal tersebut tidak sampai membuat Abu Jahal beriman dan percaya kepada Allah dan Muhammad, walaupun sudah mendengar seperti itu. Karena ayatnya ayatnya kan Niki Niki. Walaupun mereka dan diantara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu. Wajahalna alaku Nih. Padahal kami telah meletakkan tutupan atas hati mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahami. Ayyafqohu. Tidak dapat memahami. Walaupun dia mendengarkan. Yang kedua. Wafi adalihim Dan... Kami letakkan sumbatan di tengah, Telinga mereka Di sumbat. Walaupun dia Mendengarkan berturut-turut Berapa kali Tiga kali orang tiga tadi Bapak ibu sekalian Itu karena Kebencian terhadap Islam Rasulullah diberi musuh seperti itu Bapak ibu sekalian dari kalangan Orang yang dekat dengan Rasulullah Ini Abu Jahal tadi berhasil tidak Tidak Abu Sofyan Tidak Al-Akhna Tidak Maka akhirnya no, Abu Jahal Membuat strategi Bapak Ya apa carane dakwah Muhammad itu gagal? Strategi yang pertama sebagai penenang penantang dakwah itu Abu Jahal melakukan segala cara untuk melemahkan Rasulullah. Melancarkan berbagai strategi yang dapat mengganggu stabilitas di tubuh umat muslim. Apa yang pertama? mempengaruhi orang-orang yang status sosialnya ada di situ yang status sosialnya jika seorang mu'alaf, orang baru masuk Islam itu kalau seorang toko, toko didatangi, diajak untuk diskusi cerdas memang Abu Jahal ini. Jahlil dipengaruhi lewat diskusi Endingnya, endingnya, kamu bisa nerima enggak? Kalau Tuhan, Tuhan kamu, dicaci maki Muhammad. Ikut Tuhan nenek moyang kita, kita dulu ikut nenek moyang. Kalau Tuhan, Tuhan kita ini, kemudian terus kita lepas saja. Apa kamu tidak malu? Terus, bagaimana kamu terhadap tuhan-tuhan kita yang kita sembah sejak dahulu sebelum Muhammad ada. Dialog seperti ini Bapak-bapak sekalian bagi orang yang apa? lemah kepengaruh, Bapak. dia punya status sosial yang di masyarakat itu ditokohkan. Terpengaruh itu. Dan Abu Jahal kalau kalau bicara luar biasa, Ter memikat orang. Padahal wa wahwah aladul hisom, padahal dia itu musuh yang sangat. Tapi kalau ngomong indah indah, mempengaruhi orang-orang yang status sosialnya itu baik. Ini yang pertama. Abu Jahal biasanya mengajukan satu pertanyaan rela gak kamu meninggalkan kepercayaan nenek moyang yang jelas-jelas memiliki pemikiran yang lebih baik daripada kepercayaanmu sekarang, dimana letak kehormatanmu kamu itu dipilih oleh mereka jadi pucuk pimpinan kalau sekarang kamu tinggalkan begitu saja ini semua alaf Wah, punya status sosial yang tinggi di masa itu diajak dialog semacam itu oleh Abu Jahal. kepengaruh Pak Bu bisa kembali lagi, kecuali orang yang hatinya memang kokoh tidak akan bisa kembali. Tapi itu kan sebuah ujian menguji bagaimana otak dan keimanan mereka pada Allah. Kalau Mempengaruhi pedagang, jangan ngeten Abu Jahal akan menakut-nakutinya. Pedagang itu Ketidak ketidakberuntungan. Konlek melok Muhammad ninggal no sesembahan nenek moyang rugi kamu nanti bangkrut karena yang kita sembah itu sejak dahulu itu memberikan rezeki kepada kita. Lah, pedagang yang... Kalau diomong bangkrut kan pedih Takut. Kalau kamu teruskan bangkrut kamu. Hancur. Tidak ada yang bisa menolong. Kon kata katakan Muhammad. Muhammad itu tidak punya apa-apa. Dia akan mengatakan bahwa jika masuk Islam. Orang itu akan merugi. Dan modalnya akan habis sia-sia. Nah pedagangku gula dikatakan rugi kan. Yo, takut tuh babu. Kodokaruwong nang sawah, kalau kamu nggak ikut seperti orang-orang ini, setiap tahun tuh kalau mau kepingin sawah kita itu baik, ya caranya harus mengadakan ini agar supaya yang menguasai sawah ini memberikan rezeki kita menjadi baik. Bagi orang yang imannya lemah, melok deh ikut Oke okay. makanya kalau kamu mau panen itu harusnya begini kamu buat acara seperti ini nanti panenmu akan baik karena diridoi oleh orang diridoi yang menunggu sawah ini bagi orang yang imannya lemah Hai peple baru <tuk> ngikuti. Oppomanaging memberikan saran itu Orang yang sangat berpengaruh di, di daerah itu Ini strategi Abu Jahal Yang kedua Kalau menghadapi orang miskin Bagaimana Dia mengancam Pada orang miskin itu Dia menekan Psikologisnya Ditekan takut-takut dengan menakut-nakuti terkait dengan kondisi keluarganya ayo kalau kamu ikut Muhammad saya bunuh keluargamu lawati ibu. takut kan karena apa Abu Jal mengira lek mateni wong gak duwe wong miskin kano urusan tapi lek mateni wong sing status sosialnya itu di masyarakat terpengaruh itu Berbahaya. Tapi lemakannya uang miskin karena urusan. Siapa pengurus si uang miskin? Matenya? Akhirnya uang miskin itu dimarginalkan, wis, di apa? Dijauhkan dari masyarakat. Menojo hubungan ke ruang itu. Masih anakmu, wis, cinta anak mus, cinta ke ruang itu jangan dikawinkan. Tambah bedil uang miskin. Gih tambah peti, dan mereka tidak segan-segan untuk menekan mereka dan apa ini mengadakan satu kekerasan fisik, bapak. sehingga banyak orang yang mengikuti Rasulullah mu'alaf, artinya orang yang baru masuk Islam, mempertahankan keislamannya itu dibunuh oleh mereka, dibunuh termasuk Sumayyah, Bang, yang pertama kali masuk Islam. Ambil bujone jenenge Yasir. Itu dibunuh, Oleh mereka. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, strategi untuk mengalahkan dakwahnya Rasulullah, Abu Jahal. Abu Jahal ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk pamannya Rasulullah. Lalu strategi apa Abu Jahal tidak berhasil. Sekarang kalau tidak berhasil beralih ya opo carane? Muhammad Rasulullah yang diintimidasi Pernah Rasulullah itu waktu sholat di masjid di depan Ka'bah, dilarang kali Abu Jahal. Saya sudah sudah melarang kamu untuk sholat di sini. Kenapa kamu masih sholat di sini? Rasulullah kan gak ngereken bapak. Gak ngereken Rasulullah. Akhirnya nabaw. Abu Jahal bersama dengan orang-orang yang bersama dengan Abu Jahal Kan tadi membisikkan satu sama lain Mengadakan satu, nama. rapat Ya apa nih Muhammad itu gagal Sampai ibadah itu dilarang Lah kok bisa dilarang Abu Jahal? Iya, karena Rasulullah sebelum lahir ye, Abu Jahal dan yang lain itu Sudah lebih dahulu Lahir Nah, Ka'bah itu dulu Si nguasai Ya wong kafir Yang nguasai, bukan Rasulullah Rasulullah kan diutus setelah Setelah kehancuran Moral mereka yang rusak itu diutus untuk memperbaiki moral, memperbaiki tauhid mereka. Akhirnya karena nggak kereken, Abu Jal mengatakan, ngerti kamu, hei Muhammad, berhentilah kamu untuk ibadah, berhentilah untuk sholat. Kamu tahu nggak, pengikut saya itu banyak, mengandalkan apa? Pengikut. Mantan. Rasulullah kan punya Allah ndak ngereken enggak direken itu susah loh Pak ketika orang itu melarang itu enggak direken itu susah Rasulullah tetap berdakwah namun Bapak Ibu sekalian pada satu apa, satu waktu Rasulullah pada suatu waktu membicarakan tentang yang disembah oleh mereka. Bahwa yang disembah itu adalah sebuah bentuk yang dibuat olehnya disembah-sembah sendiri. Dan mereka itu merasa sakit hati karena merasa Tuhannya dicaci maki oleh rasul, seakan seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, dia berujar akhirnya Berujar Hei Muhammad Berhentilah kamu mencaci Tuhan-Tuhan kami Jika tidak Kami akan membalasnya Dengan mencaci Maki Tuhan yang kau sembah Itu ucapannya Abu Jahal ditanggapi akhirnya oleh Allah maka turun Quran surat 6 ayat 108 dan janganlah kamu memakis bantuan yang selain Allah ini jadi pelajaran karena itu dalam berdakwah Dalam mengajak orang itu Tidak boleh Orang menyembah Selain Allah dicaci maki Gak boleh Jadi hanya mengajak saja Jangan mencaci maki Tuhan mereka yang Tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah itu Gak usah dicaci Kenapa? Terus ya Allah Karena Nah, akhirnya nanti mereka akan memaki Allah dengan tidak berpengetahuan ngawur akhirnya itu pesan Allah gak usah kamu memaki-maki Tuhan mereka kenapa lanjutnya ayat teman, baik nah karena mereka itu yang nyembah sing disembah selain Allah itu dianggap benar, Allah. menganggap Allah benar. Kalau benarnya kita didukung karena Allah memberitahukan bahwa hidup ini supaya menyembah Allah, dijadikan hidup ini untuk mengabdi kepada Allah benar, menurut Allah. Tapi mereka, menurut mereka, agamanya juga benar. Karena itu agama, menurut mereka, menurut siapa saja. ngeten ya. semua agama benar. Itu gak oleh. Semua agama baik. Itu tidak boleh. Itu belum titik. Mesinnya ngeten semua agama itu baik. Bagi penganutnya. Masing-masing baru titik, protes. Wong Kristen menganggap agamanya benar. Menurut Kristen, Wong Hindu menganggap agamanya baik. Menurut Hindu dan agama yang lain, sama. Wong Islam agamanya paling benar menurut Quran, bukan menurut orang. Menurut Quran Sebagaimana Allah berfirman Inna dina indallahil islam Sungguhnya agama yang di sisi Allah Yang diridhoi Hanyalah agama islam Yang lain tidak Nah ini jadi pedoman kita Menurut Allah Bukan menurut penganutnya Bukan menurut orangnya Nah Bapak Ibu sekalian akhirnya Rasulullah dakwahnya dirubah setelah ayat ini turun Rasulullah kemudian melanjutkan dakwah tanpa menyinggung-nyinggung Tuhan orang-orang Quraisy. -orang Bapak dan Ibu dari sekalian Abu Jahal ini melarang sholat itu dikisahkan oleh Allah di surat 96 ayat 9 sampai ayat 19. Di dalam ayat itu diceritakan seorang yang melarang Rasulullah melakukan Sholat itu, orang-orang yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal. Nih coba bahasa Al-Qur'ane. Surat 96. Nggih di ayat 9 itu Allah menyatakan yang melarang? Oh. Yang melarang maksudnya melarang apa? Ibadah. Seorang hamba hamba itu ya Rasulullah ketika melaksanakan sholat ada orang melarang itu yang dimaksud adalah Abu Jahal Hai terus nomor luruh Aro'a'i ta'ingka Alal hudha bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran wali aneh awamarobit taqwa au dia bawah kepada Allah. Okay. Nomor telu. Bagaimana cinta orang yang itu Menustakan dan berpaling? Alam ya'lam yang tahu bahwa sesungguhnya Allah menga tidak berhenti berbuat demikian. Tidak berhenti melarang, melarang orang sholat. Terase ya Allah. Ditarik ubun-ubunnya ubun waktu hidup itu, karena Abu Jal mengatakan ini. Nanti kalau Ayo kita saksikan, kan? Berdiskusnya, Pak kan Ayo kita saksikan. Kalau nanti ada Muhammad sujud, ini ditiru. No, sujud ini akan saya injak kepalanya. Nanti saksikan, setuju, kamu setuju Pak ini Pak Dugum, nih Pak Din, satu sama lain saling membisikkan setannya tadi, loh. Saya tanya itu kok dari manusia novel, jinil, saya satu sama lain, saling rapat, gue tak cari, sakit, noyo, yo, modern, terus ya Allah ngaitan, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti, demikian, tidak berhenti dari melarang, apa mau menginjak, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya, ditarik ubun-ubunnya ya, dinaikut ya, ditarik ubunnya dino nasiatin kadibatin khoti'ah yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan orang yang mendustakan yang durhaka ditarik ubun-ubunnya nanti kamu akan menyaksikan semua orang akan menyaksikan ketika mereka membuat Rasulullah kalau di, dianiaya di waktu sholat itu Lalu ayat ini nyebutkan-nyebutkan Sanad falyad da'unadiyah Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolong oh. Biar mereka itu memanggil golongan koncone untuk menolong Cari ubunya, ditolong Nanti sanat tuza baniyah. Telah kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat nanti dipanggil oleh Allah. Malaikat zabaniyah, tandang onowi. tuti huwas juduk waktarib. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh, patuh kepadanya dan sujudlah dan katakanlah dirimu. Dekat. Dirimu kepada Tuhan. Gak. Dekatkanlah gak. Dan sujudlah Dan dekatkanlah Dirimu kepada Tuhan Sekali-kali jangan Ojuk sampai kamu berbuat begitu Dan kamu patuh kepadanya Ya Rasul Sujudlah dan dekatkanlah Dirimu kepada Allah Jadi Rasulullah Tidak hmm. mengatakan <tuh>. Sehingga mengatur Allah Umpamanya Rasulullah Waktu sujudku itu dijak, ngatur Allah nanti dicabut tubuh-nubunannya. Mereka mendatangkan golongan untuk membantu malaikat jahannya nanti diperintah oleh Allah, cabut tubuh-nubunannya orang yang durhaka itu. Ini adalah diceritakan Abu Jahal seorang paman dari Rasulullah yang ingin memadamkan api atau cahaya yang datang dari Allah yaitu nopal dakwanya Rasulullah Bapak dan Ibu darah sekalian Nah, kisah ini disebutkan di ayat niki waum minhum may <tuh> ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnata ayyaf itu yang diceritakan di ayat ini Di akhir ayat ini disebutkan Sehingga apabila mereka datang kepadamu Muhammad Untuk membantamu Yakni menentangmu dalam membantah kebenaran Mu dengan kebatilan yakululadina kafaru asatirul alasan mereka orang-orang kafir itu berkata Al Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu yang ungu carane bantah mereka itu kepadaMu Muhammad. jadi dihabarkan kepada orang. Wah, oh, Quran di juga Muhammad Itu loh. Iku nunggu ceritanya, uang biean, diceritakan lo mana sih Saiki. Lalu mau cekang andel Akhirnya orang-orang yang diajak Rasulullah didakwai itu Tidak percaya dengan Rasulullah, karena dianggap bahwa menganggap dan memberitakan kepada mereka bahwa Quran itu dongengi uang dulu. Memang Quran juga. Juga menceritakan orang dahulu Menceritakan sejarah Tetapi Al-Quran bukan kitab Sejarah Al-Quran menceritakan Nabi Adam Kan sejarah Tapi quran bukan kitab sejarah Al-Quran menceritakan tentang apa Kehidupan masa lalu Al-Quran juga bukan Kitab yang Dianggap mereka seperti itu, Alquran juga mengajarkan Tauhid, Alquran juga mengajarkan ibadah, Alquran quran juga mengajarkan akhlak Karena itu Alquran itu sebagai dasar hukum kita hidup di dunia ini, itu jenis skenario of our life. Jadi Al-Qur'an itu skenario dari kehidupan kita. Apa yang kita lakukan itu semuanya sudah ditulis di dalam Al-Quran itu. Berkenaan dengan anak, Al-Quran bicara. Berkenaan dengan orang tua, Al-Quran bicara. Berbicara head, headnya orang, quran bicara. Berbicara tentang talak, quran bicara. Berbicara tentang menyusui anak, quran bicara. Berbicara Berkaitan dengan Masuk rumah orang Quran bicara Berkaitan dengan Rumah tangga Quran bicara Berkaitan dengan Perdagangan Quran bicara Jadi semua yang kita lakukan dalam hidup ini skenarionya adalah Dalam Al-Quran Makanya ya Di rumah malaikat Mungkar nakir Bapak-Ibu sekalian, bisa kita bisa membedakan Lek mungkar nagir ni kuburan, ikusin di keimanan. Kalau keimanan itu sudah rusak, nggak bisa. Gak bisa dipertanggungjawabkan mulai dikubur. Orang itu akan mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. golongan mutazilani orang disiksa itu bukan mulai dari alam kubur tapi disiksa itu setelah ditanyakan nanti di akhirat beda Bapak Ibu sekalian kalau nanti yang ditanyakan di akhirat itu tentang amal perbuatan kalau amal perbuatannya yang di akhirat itu tidak bisa bertanggung jawabkan dia masuk neraka kalau bisa dipertanggungjawabkan, mereka masuk surga. Tapi leksin ditanya kuburan, itu tentang keimanan. Makanya lek takon ini, buka, sopo pangeranmu. Terus takon yang kedua, apa peganganmu? Takon ketiga, sopo nabimu, iman mbak. Yang ditanyakan. Tapi kalau sudah dimaksa nanti yang dihisab adalah amal perbuatan. Maka di akhir ayat ini mereka menuduh kepada Rasulullah kepada Muhammad bahwa sing digawa iku ceritane wong dahulu cari nengunu tidak ada nongwongwong ben gak percaya dengan Rasulullah. Artinya, yang tiada lain yang kamu bawa ini, Muhammad, hanyalah diambil dari kitab-kitab orang yang terdahulu, terus dinukil untuk mereka, alasan mereka itu seperti itu, untuk me apa mentahno nih. ah, dintahno, kepercayaannya orang itu dintahno gitu. Artinya tidak ditajamkan Di sepeleno Supaya mereka tidak mengikuti Muhammad Begitu Musuh-musuh yang diberikan oleh Allah Kepada Rasulullah Dari kalangan Keluarganya sendiri Ada paman Nabi Muhammad yang membela, termasuk Hamzah Abbas Amani Rasulullah itu ada 12 Tapi ada yang meninggal Yang meninggal itu ada Dua Sebelum Rasulullah diangkat jadi Nabi Terus ada lagi yang meninggal Sebelum Rasulullah diangkat jadi Tinggal 8 Tinggal 8 Yang membela Rasulullah itu Ada Empat orang Termasuk Hamzah Itu Bapak-Ibu sekalian di ayat 25 tentang berita tentang dakwah Rasulullah yang diganggu oleh keluarga Rasulullah sendiri. Dari golongan paman yang tidak setuju dengan perkembangan Islam. Sing, kalau awal Dewi cerita ini, ya apa Abu Jahal kira-kira. Abu Jahal itu namanya Abul Uzza. Dia sekarang mendapat siksa di alam Barzah. tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ayat Maka kita beriman kepada Allah agar supaya apa? Hati kita ini patuh tunduk kepada aturan Allah Yang dibawa oleh Rasulullah Untuk menguatkan Islam kita Iman kita Nanti kita menghadap Allah Bisa menjadi orang yang diakui Sebagai Hamba Allah Diakui itu namanya Matinya Husnul wadimah Mudah-mudahan kita masuk ke sana Ada pertanyaan Pak Bu? Iya, yeah, monggo. Iya. Yeah. Setan setan? Saiton, sebutan Saiton itu akhlak. jiwa iblis itu punya jiwa. Namanya Saiton. Lantas, lah, Saiton itu adalah sebuah jiwa yang selalu mengajak kepada perbuatan buruk setan itu jiwa setan itu Bapak Ibu sekalian yang namanya Saiton itu bisa masuk kepada rogo atau jiwanya jin setan itu juga bisa masuk atau mempengaruhi Jiwanya manusia, Leonok menungso kemasukan jiwanya iblis, iku jenenge menungso kesetanan, jin, jin yang dimasuki jiwa setan, jiwa iblis, niku jenenge jin kesetanan. Nah, menungso kesetanan, jin kesetanan itu artinya manusia yang jiwanya dibawa oleh perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu macamnya banyak, termasuk salah satu di antaranya menghalang-halangi dakwah Islam. Tadi oleh ono uang menghalang-halangi dakwah Islam, dia mengaku Islam tapi tidak melakukan perintah Islam. Gini ku jenenge setan terdiri dari manusia, jin sama karena kedudukan manusia dengan jin sama yang berbeda itu fisiknya. Manusia itu bapak ibu sekalian dari asal kata insan atau anisa. An Anissa atau insan itu terjemahnya halus, jadi jiwa manusia itu jiwanya halus. Lain dengan jin, jana, to, jana jinati, atau jin, jin itu artinya kasar, artinya kasar, tapi badannya halus. Jin itu, badannya tidak kelihatan, fisiknya tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat, besok melihat, besok. Sekarang tidak bisa melihat. Jin itu fisiknya tidak dapat melihat, tapi artinya kasar. Jin yang kafir itu bisa mempengaruhi jiwanya manusia. Ketika manusia itu dirasuki jin, jiwanya manusia itu dirasuki jin, Manusianya menjadi kasar Karena dipengaruhi oleh Jin Makanya wong kesurupan itu bapak -bapak, Nah tersemerap Wong kesurupan itu kasar bapak -bapak. Ucapannya juga tidak terkontrol Out of control Itu karena dipengaruhi oleh jin Jin yang menjadi tentara Iblis sekaligus setan maka jin yang setan itu musuh para nabi musuh para kita kitalah sing wujud menungsa podo-podo menungsai sing kerasukan sing kerasukan setan tadi juga menjadi musuh sesama kita maka kedua-duanya itu ya, kedua-duanya Baik dari golongan jin dan golongan setan, dari golongan mendongso, niku disebut setan, zaiton, karena akhlaknya buruk. paham ya? Ibu-ibu, tidak -ibu, ada. Demikian, bapak ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini diperingati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'alla ilaha ilaha Anta astaghfirullah wa atubilahi. Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh